Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan, ketemu lagi channel tim film dalam mereview buku Halo kawan, kembali di channel Tint Film dengan aku Titin. Oke, buku yang akan aku review kali ini yaitu Kamu Terlalu Banyak Bercanda dari Marcella FP. Dan buku ini merupakan lanjutan dari buku nanti kita cerita tentang Hari Ini atau NK cita ini. Oke, sebelum aku review buku ini kawan ya, aku mengucapkan selamat kepada dua dua kawan yang beruntung yang mendapatkan buku Pernah Tenggelam karya Bang Fuad naim ya. Adisi review buku kemarin yaitu Selamat kepada Siska Ima Nur Ayunda dari Kota Jombang dan juga Nabila 24 Kaida dari Kota Pengulu. Jadi buku pernah tenggelamnya selamat dan semoga bukunya bermanfaat. Oke. Okay? Aku lanjut untuk review buku ini dan biodata buku ini Kawam bisa lihat di sini. Oke. Okay? Kalau dilihat dari judulnya, kamu terlalu banyak bercanda. Itu kayak seperti singgiran gitu ya, atau kritikan gitu buku ya. Buku ini sebenarnya udah diterbitkan di tahun 2019 ya. Jadi ini isinya menceritakan tentang dari sisi gelap terangnya NKCTI. Makanya aku harus beli buku ini juga karena perurutan dengan tokonya Awan itu tadi. Ketika kawan beli buku ini, ya kawan nanti mendapatkan stiker di sini. Oke. Okay. Terus di sini ada tulisan ini di depan buku nanti ini. Buku kamu terlalu banyak bercanda tentang gelap untuk terangnya. Nanti kita cerita tentang hari ini gitu. Dan nanti mendapatkan ini ada surat untuk awan di tahun 2047. Jadi ini memang ditujukan pada para awan-awan di generasi selanjutnya gitu ya. Okay. aku baca ya di sini uh, dit tulis tanggal 31 Desember 2018 awan katanya kamu terlalu banyak bercanda mereka benar tapi bisa lewati masa sulit dengan cenaka rasanya kamu bukan orang biasa ketanda awan Oke okay. bukunya ini uh, kertasnya tebel ya sama kayak NKCTA ini bedanya kalau di NKCTHI itu ada babnya pagi siang sore dan malam gitu kalau di sini nggak ada langsung ke intinya gitu dan di sini sama kayak di NKCTHI ya jadi ada kamar-kambarnya juga dan tulisan tulisan kalimatnya itu nggak penuh juga gitu. Baca ini yaitu itu nggak sampai satu jam untuk menyelesaikannya eh, kira-kira ya paling enggak untuk sampai kita baca untuk menghayati apa sih isinya itu kira-kira paling betul ya satu zaman kurang 40 menitan dan juga di sini menggambarkan berbagai macam emosi-emosi ya dari marah, kalau sedih, takut gitu ya yang jarang kita tampilkan langsung gitu di depan umum. Nah, ketika aku baca ini ya jadi perasaan oh aku ternyata sama juga ngalikunya terwakilkan juga ini uh, di buku ini jadi wah buku ini ah menyentuh ini banget juga gitu ya. Oke jadi di sini ada beberapa poin yang aku suka ya ya sebenarnya semuanya bagus-bagus cuma di sini aku ambil beberapa contoh aja jadi di bagian ini ada gambar dan tulisannya juga, ya. Jadi, aku baca baik terdengar sia-sia bagi mereka yang terlambat paham. Jadi, ini eh, kalau aku mengartikan, jadi kita punya suatu niatan baik, ya, untuk kebaikan, tapi kita itu tunda-tunda. Padahal kita itu sebenarnya bisa untuk melakukannya, tapi enggak. Jadi, kita lakukan, jadi ada kayak penyesalan di belakang tuh. Jadi, ini eh, terdengar sangat sia-sia gitu, ini eh, lagi jahat terasa biasa saja bagi mereka yang terbiasa. Kalau aku mengartikan ini, saking seringnya berbuat yang jahat atau berbuat buruk gitu ya, e, lupa bahwa setiap tindakan itu pasti nanti ada pertanggung jawabannya. Dan di sini e, istilah dosa itu udah nggak lagi kenal. Kalau aku mengartikan yang poin oh ini kayaknya begitu. Dan aku ambil contoh lagi yang bagian aku suka. Ini agak panjang. Tapi melalui sini itu kayak wah aku juga pernah mengalaminya gitu dan aku yakin kawan juga kan uh, merasakannya juga. Oke, okay, aku baca ya. Jadi poinnya di sini judulnya sama. Kadang saya benci diri sendiri, kadang saya kuci diri di cermin, kadang saya merasa jenuh pola berulang, kadang saya merasa gelisah berantakan kadang saya bisa kendalikan, kadang saya lepas dari pantauan, kadang saya berani terjun tak berpengaman, kadang saya takut berlebihan, kadang saya merasa paling asing di suatu ruang, kadang saya merasa kenal seisi taman, kadang saya senang seharian, kadang saya sedih tak beralasan, kadang saya kejar impian, kadang saya malas berjuang, kadang saya mau sendirian, Kadang saya takut kesepian, kadang saya merasa tidak ada yang paham sampai saya paham mereka pun sama merasakan. Jadi, gimana pasti ada perasaan yang terwakilkan, gitu kan ya? Oke, jadi itu tadi review bukunya ya. Jadi, kalau aku menganggap dari buku ini ada beberapa pesan, ya sebenarnya. Banyak sekali yang kayaknya mau disampaikan dari buku ini oleh Marcela. Jadi uh, kalau aku uh, sendiri, jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain ya untuk berbuat baik ke uh, kita, untuk ber tidak berbuat sehat pada kita itu tidak bisa. Tapi kita bisa mengontrol diri kita itu bagaimana. Uh, dan juga pesan yang aku tangkap lagi itu. Kan menghadapi suatu masalah atau permasalahan lainnya apapun juga ya jangan lari apalagi kita melampiaskan ke orang lain tanggung jawab-jawabnya jadi hadapi saja mungkin disitu adalah proses dimana kita menjadi lebih dewasa menjadi lebih kuat jadi untuk menghadapi kondisi baru di kehidupan selanjutnya kayaknya seperti itu jadi itu untuk baca buku ini dibutuhkan suasana yang agak relax tenang agar apa yang bisa bikin di buku itu tuh nyampe gitu kata kita dan kabar kemeriahnya ya di buku NKCTAI ya dari aku lihat di iki kemarin telah uh, dibangun taman NKCTAI ya taman NKCTAI ini uh, bekerja sama dengan Pintarucaya uh, Exchange ya jadi sangat luar biasa sekali dari sebuah buku sebuah karya buku divisualisasikan menjadi ya, sebuah taman ya. Oke okay, itu tadi review buku kamu terlalu banyak bercanda dan di sini kawan seperti kemarin aku akan lempar buku ya ini masih baru asli juga <gifat> jadi ada buku satu yang akan aku lempar untuk kawan yang beruntung caranya sama yang kemarin ya subscribe channel tim film dan kasih komentar di video ini ya dengan hashtag lebar buku dong dan disertai iki kawan apa dan juga jangan, jangan lupa untuk follow iki tim film ya nanti aku DM disitu oke okay, dan juga biaya kirimnya gratis so, kawan bila ada rekomendasi buku yang perlu untuk di review kawan tinggalin aja di kolom komentar ya tulis aja disitu bukunya apa serta value siapa? insya Allah jika aku dapat bukunya aku akan review oke okay? itu tadi review buku kamu terlalu banyak bercanda semoga ada sesuatu yang bisa diambil manfaatnya dan bila ada salah kata yang aku ucapkan saya mohon maaf wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ciciler ayo pada loncat welcome to my Iku keret kam Choi. Why? Oke, okay, kita lanjut di jadwal film. Kalau aku mau mereview buku dan ada artis terkenal, bohong. <tuk> Teng. <tangan> Sudah. Oke, okay, terima kasih untuk tips suportnya.